Oke okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys Berjumpa kembali di channel youtube Bambang Isaputra Oke okay, jadi guys di kesempatan malam hari ini ya Jadi saya berada di lapangan Desa Meranti tepatnya ada salah satu apa? Uh, acara ya turnamen uh, bola voli ya. ini turnamen bupati cup ya nah dalam rangka hut kabupaten merangin ya nah jadi di malam hari ini guys saya akan mencicipi salah satu kuliner yang ada di lapangan ini tuh di belakang itu ya tepatnya itu adalah salah satu kuliner atau jajanan yang ada di lapangan ini ya Itu kalau nggak salah uh, basreng ya, atau bakso goreng Jadi gimana kenikmatannya, kita akan cicipin ke sana yuk Yuk, bisa cicipin Oke, Assalamualaikum Bang Waalaikumsalam Bang uh, Bang, izin konten eh. Bang ya Oke, okay, siap Oke, okay. dengan masih apa ini? Dengan Andri Bang Bang Andri ya? Oke okay. Oke, okay. ini jualan apa Bang ya? Basreng Bang Basreng ya? Basreng Wih, mantap, boleh-boleh Ini, uh, udah berapa lama bang? Jalan uh, launching baru aja bang. Oh barulah, bang. baru launching. Ui, baru launching. Baru launching. Siap siap mantap mantap mantap. Ini bakso nggak? Ya? Bakso itu kayak eh, bakso itu ya? Eh, bakso goreng. Oh, bakso digoreng itu. Tadi yeah. bumbunya apa aja itu bang? Kalau masalah bumbu, kalau bumbu seperti bakso biasa sih. Ah, ah. Kalau cuma kita pakai topping aja, pakai sausnya yang beda. Oh, ada sausnya. barbecue, ada banyak sih gitu. Tapi nggak pakai kuah itu ya? Nggak nggak oh, pakai kuah. Oke siap siap, siap. Uh, dapat ide bisnis ini dari mana bang? Dari. Uh, Nah, Instagram sih, oh, terus <laughs> media. Nah, iya, ya? ya. jadi okay. punya ide buat bikin bakso goreng di sini. Di ya, di desa ya gini lah. Oke, okay, di desa kita gitu ya. Ah. Oke, okay. okay, siap. Sudah, uh, kedepannya semakin Lancar bang ya. Oke, okay, siap, bang. Oke, okay. saya bungsin satu porsi, bang ya. Porsi, bang ya. Oke, okay, satu porsi, bang. Ya. Oke, okay, okay, bang. Oke, oke, Izin oke, oke, oke, Wih. Ini Pak ya? Iya. Yeah. Ini satu porsinya berapa? Sepuluh ribu bang. Oh sepuluh ribu pak ya? Yeah. Satu porsinya ya. Oke okay, jadi guys kita udah dapat ya salah satu kuliner. Nah ini dia guys. Ini salah satu kuliner ya kuliner malam bisa dilihat ya. Ah ini kuliner malam uh, bakso ya bakso. Bakso goreng, nah ini dia bakso goreng, guys. Wih, ini nih, ini bakso goreng, guys. Wah. Jadi, uh, gimana kenikmatannya? Kita akan cobain ya. Wih, ini coba tumpah, guys. Ini, ini, ya, ini bakso, guys. Nih, Pak Sob, bismillahirrahmanirrahim, walaupun um mereka nafi tanah wakina teman-teman. Jadi, buat teman-teman yang mungkin Dengar-dengar suara, itu lagi sebelah itu ada salah satu uh, turnamen ya, turnamen Bupati Cup. Jadi, saya mereview dan menikmati kulinerannya ya. Uh, jadi, gimana kan nikmatanya? Kita akan jadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. di sini, Rahma tanah wakina teman-teman? Umm. Mm -hmm. mantap wow ini salah satu kuliner ya yang ada di lapangan bismillah jadi tasak rasa kriuknya tuh ada guys dan rasa gurihnya mantap. Hmm. Hmm. Kita makan lagi. Hmm. hmm. Makan lagi Makan guys ya. Hmm. hmm. Hmm. Kita makan lagi guys. Hmm. Oke okay guys, jadi konten kali ini cukup ini dulu ya uh, Jika ada misal kayak pasar malam, terus ada acara turnamen Silahkan beli uh, informasi ya di kolom komentar Jangan lupa like komen dan subscribe Mungkin uh, konten kali ini cukup ini dulu ya, jangan lupa uh, Dukung dan support channel ini ya agar lebih berkembang lagi Oke okay guys, nantikan video-video selanjutnya Thank you guys